Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan tersedia. Praktek keahlian yang ditekankan kepada para siswa berupa praktek perakitan jaringan komputer. Dan instalasi komputer. Spek perakitan dan instalasi komputer.